Nah, teman-teman, varian yang lagi aku makan ini varian stroberi. Rasa stroberinya tuh asli banget dan nggak kalah rasa-rasa yang lainnya pun itu pakai buah 100% asli. Jadi yuk cobain. Es puter Akian ini sudah berdiri sejak tahun 90-an loh. Wah, jadi udah pasti kebayang dong rasanya bakal kayak apa sejak tahun 90-an. Itu turun temurun dan akhirnya Es Puter Akian bisa kalian nikmati langsung di sini. Nah untuk kalian semua yang ingin menikmati es puter ini tersedia untuk berbagai kalangan. Dari mulai anak-anak, remaja, ataupun orang tua. Karena apa? Karena rasanya yang khas 100% terbuat dari buah asli tanpa pengawet. Jadi untuk moms nih yang takut anaknya batuk makan es puter jangan khawatir karena ini dijamin aman. Nah Es puterakian ini bisa kamu nikmati di perumahan Kemang Regency. Di sini tepatnya.